Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp 533.000, stagnan dibandingkan harga minggu, 18 Desember 2022. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini tetap di level Rp 1.043.000, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp 1 juta.